serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslo tentunya. Baiklah para sahabat Leslo dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Ke kabar pertama ini mama spesial cute banget ya dari idola kesenangan kita ketika liburan baby moon ke Turki. Ini ada momen yang sangat luar biasa membuat kita happy persahabat ya Kelakuan tingkah laku dari seorang Rizky Bilar yang mampu membuat kita ketawa bahagia persahabat ya Kak ini lagi tentunya menjadi model persahabat ya Masya Allah tidak ada malu lagi persahabat ya kelakuan dari idola kita mampu membuat kita semakin ketawa bahagia masya allah luar biasa mudah-mudahan selalu sehat selalu bahagia memang banget ya idola kita beda dari yang lain wow nggak perlu diganteng gantengin biar bengek tetap aja ganteng lucu banget ya mudah-mudahan sehat selalu bahagia selalu untuk idola kesayangan kita Selanjutnya, persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah ugan spesial banget nih dari fans slash lovers yang mengadakan meet up persahabat ya lad lovers Indonesia Bandung, masya Allah. Ini suatu kebanggaan, alhamdulillah fans-fans sejati dari Leslar selalu berbuat kebaikan persahabatnya Salah satu contoh untuk semua para fans yang mendukung Leslar Kita wajib untuk berbuat baik ke ya, sesama persahabatnya ini yang dilakukan oleh Leslar Lovers Indonesia Bandung Yang selalu membuat kebaikan, masya Allah. Alhamdulillah semoga Leslar Lovers selalu barbar dalam kebaikan Amin Ya Rabbal Alamin Selanjutnya kita lihat juga persahabat, ya di sini ada info penting bahwa untuk nominasi Song Reader of the Year ini untuk komposer Rizky Pilar sudah kesalip oleh Yofi Widianto bersahabat ya. Kakak Bilar dan komposer ini berada di posisi kedua persahabat untuk kita kompak, kita solid buktikan ke barbaran kita untuk mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita. Info ini kita dapatkan dari Malaikat Pencatat Leslar Ada kalimat Kelsen juga yang dituliskan dari postingan tersebut Papa Bilar udah kesalip gas Uyuk tikung lagi Pokoknya jangan lengah 5 menit sekali ritual wajib warga Konoha ke langit musik Link di bio malayat bersahabat ya Ada linknya ada di bio di akun tersebut Yuk kita sama-sama kompak buktikan kesulitan kita mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita. Selanjutnya di sini juga ada sebuah unggahan spesial info juga untuk kita semua persahabat ya ketika lihat like Instagram ini adalah orang yang mengurusi acara tujuh bulanan Lesti dan Rizky Pilar. Di sini kita mendapatkan info bahwa acara tujuh bulanan diundur di bulan Desember, sahabat ya demi memberikan Kejutan yang sangat luar biasa untuk fans sejati mudah-mudahan saja acaranya lancar dan semoga dipermudah amin info ini juga kita dapatkan dari family underscore leslar 23 ada kalimat kesen juga yang dituliskan doakan saja semoga acaranya berjalan dengan lancar amin yuk sama-sama doakan untuk acara 7 bulanan leslar mudah-mudahan selalu diperlancar dan selalu dipermudah Berikutnya juga persahabat kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial dari Ayah Kejora, di akun Instagram pribadi miliknya mengunggah sebuah postingan foto cantik, foto cute, Dede Elasti Kejora persahabat ya ini unggahan kemarin masya Allah, mudah-mudahan saja selalu membuat bangga semua orang dan selalu menjadi orang baik untuk Dede Elasti Kejora. Dan di postingan tersebut juga, ayah kejuara mengunggah sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption Repost by Lesti Lovers Banten wah wow, Masya Allah bangga persahabat ya, dukungan dari fans sejati yang selalu kompak Mendukung untuk idola kesayangan kita Banyak komentar, banyak respon yang diberikan di postingan tersebut Salah satunya, dari akun Leslar kendari 01 Masya Allah, sehat-sehat Ayah Kejora, Bunda BBL, Lesti Kejora. Semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam hal apapun. Berkah barokah, amin ya Allah. Masya Allah, banget ya. Doa Tulus selalu saja diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga persahabat, sini juga kita mendapatkan info resmi dari ANTV Kembali mengingatkan bahwa acara Cinta Abadi Leslar itu akan hadir setiap hari Minggu jam 1 siang Ini live di ANTV persahabat ya Jangan sampai lupa juga untuk selalu menyaksikan, mensupport, mendukung karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment di sini kita lihat juga ada kalimat caption info yang dituliskan oleh ANTV, "Cinta Abadi Leslar tetaplah setia bersamaku, setiap hari Minggu jam 13.00 WIB." Wah, gimana ya keseruan keseharian pasangan paling terfenomenal tahun ini? Kakak Bilar dan Driat Lesti, duh, makin seru aja nih tiap episodenya. Jangan dijangan sampai ketinggalan ya, Rizky Bilar Lesti Kejora cinta Abadi Leslar. Masya Allah bangga bersahabat ya, yuk sama-sama kita dukung untuk karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment Ke kabar berikutnya ini juga ada unggahan spesial vitamin bahagia untuk kita semua bersahabat ya Walaupun syutingnya sudah lama, ini baru di up saja bersahabat ya Masya Allah serunya kakwal treatment di bemot bersama Lesti Gejora dan Rizky Bilar Ini seru banget ya dari Lesny dan Baga Rizky Bilar lagi treatment bareng nih Masya Allah banget Luar biasa makin kinclong Dan makin bersinar aja nih persahabat ya Dan tentu Kita sebagai fans sejati Tahan tentunya mendoakan mensupport, mendukung yang terbaik Untuk mereka berdua Kita masih menunggu kejutan Kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya Jangan kemana-mana total stay tune Dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Injil informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. Menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.